Belanda merebut kembali kemerdekaan Indonesia Inggris berbaju abney, Belanda bertopeng nikah masuk Surabaya Mengabaikan Jakarta dan soekarno Hatta. Sontak Romo biaya semasari menyeru pada para santri Panggul senjata menuju Surabaya